Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita mereview motor yang mau dijual, nih ya. Motor Satria R, kondisi original ya. kondisi masih-masih original ini plat F5865G kita lihat surat-suratnya dulu ya dan ini untuk dalemannya ya lumayan agak sedikit ada kerusakan ya perlu di restorasi lagi atau perlu di tahap lagi ya ini untuk WPKB nya ya buku pemilih kendaraan bermotor ini untuk nomornya hep 5865 ya 585 G Cebedug Tenggapi Sukaraja Sebedug tahu malam mana nih ya ini dari Mazara dari COD ya Dicode dari, dari Facebook nih untuk nomor rangkanya untuk nomor rangkanya MH8BF ini ya ini ya 648708 ya dan untuk nomor mesinnya tuh kurang ke kamera nih ya. F125 F125 F125 ya ini ya. Ini untuk nomor mesin F125 tapi ID ya itu. F125 ID. Ini untuk btkb nya struktur ada faktor ya F595G Suzuki e tipe RU20 ya tahun pembuatan 2001 ya ini ya warna merah putih ya sesuai bender Indonesia Kan kondisinya untuk kondisi yang jeleknya ini patah-patahan ya. Tapi ini cover masih original ya. Masih orisinil. Ini perlu dibawa ke tukang cat lagi ya. Tapi ini bahan orisinil ya. Cuman ini pernah dicat. Ya malumlah. Motor tahun 2001 ya. Kondisi bodi lumayan agak kila mengkilap, ya. Tapi ini, ya, inilah retak-retak, ini bekas jatuh, ya. Ini kondisi-kondisinya, dia jual murah aja karena lagi butuh. Nih, mesin bukan krum ini dipoles pakai batu hijau, ya. Rangka juga perlu direhab lagi, ini. Karena buat keperluan nih dijual aja 5.000 ya Atau 5 juta nih ya Kilometer dulu berakhir di 49.000 ya Mungkin ini apa itu kabelnya Oh kabarnya udah nggak ada ya ini ya Kita tes mesinnya Oh ini nggak ada starter ya? Motornya nggak ada starternya ya? Nggak ada starter nih. Mungkin ada sedikit keliatan ya. Ya. Untuk sen, sen masih jalan ya, akan juga jalan. aku besar juga jalanan ya. Bagi yang berminat silahkan tinggalkan nomor di komentar atau hubungi di 0857 957 ya Bagi yang lagi mencari motor tua tapi masih berkualitas, lah. Kondisi ini sekitar persenan ini ya. Sebelum terjual, siapa cepat dia ya, dapat ya. Jarang nih, motor gini dijual dengan harga Rp5.000. Kondisi bahan orisinil cuman perlu dicat ulang lagi ya. Dijamin 100% original. Bahan original, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan pesan bagi yang berminat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.